terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini tentunya kita ke Unggahan dan ke kabar pertama ada mengat spesial banget persahabat ya ketika Rizky Bilar mengup tentunya kalimat yang sangat penuh wittis persahabat ya penuh makna dan penuh perjuangan di situ tentunya terungkap bahwa buku yang dibaca oleh Abang Rizky Bilar adalah buku dengan berjudul Dikatakan atau Tidak Dikatakan Itu Tetap Cinta. Wow, luar biasa banget persahabat ya. Semakin bangga dan semakin bahagia mengidolakan Rizky Bilar yang selalu memberikan tentunya inspirasi untuk kita semua. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial para sahabat ya. Tentunya ada foto Bang Adli nih. Yang menerima hadiah atau bikisan persahabat ya, Dari salah satu fans dari Taiwan Persahabat ya Tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Terima kasih dari anggota Leslar Taiwan Atas pesanan sotonya Aduh luar biasa banget persahabat ya Masya Allah Leslar Taiwan Tentunya mudah-mudahan semoga Mereka selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Amin Ya robbal Alamin dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dikomentari oleh para fans yakni dari akun Instagram Irnawati Anggero 16 mengatakan masya Allah nih selar Taiwan semoga kalian sehat-sehat berkah selalu rezeki kalian amin ya robbal alamin. Tentunya makin bangga makin banyak orang yang selalu mendoakan dan mensupport persahabat ya buat les dan rezeki bilar. Dan ke kabar berikutnya juga kita lihat di sini ada sebuah postingan info persahabat ya. Jangan sampai lupa untuk saksikan acara spesial ya di acara Tukul Arwana One Man Show spesial Leslar Jodoh di Tangan Tuhan hari Jumat tanggal 11 Juni jam tentunya setengah satu dini hari persahabat ya tepatnya malam hari ini jangan sampai ketinggalan jangan sampai melewatkan tentunya one Mansion special Leslar. Wassabatiah doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya kita lihat juga di sini ada kabar terbaru Wassabatiah. Ya, kita lihat aja nih ada kabar spesial bahagia juga. Yang mana tentunya Bang Bensi Kombang beserta keluarga. Tentunya ada istri tercinta dan anaknya. Ini sedang menjahit untuk pakaian yang akan dipakai dalam acara pernikahan atau lamaran Lesti dan Rizky Bilar Pak, sahabat ya tentunya dengan mendadak datangnya masih tentunya diperjuangkan untuk bisa dibuatkan dengan waktu yang dekat persahabatnya ini luar biasa tentunya Beng, Bensi Kumbang sudah menjahit pakaian untuk acara pernikahan dan lamaran Lesti sahabat, ya beserta Rizky Pilar, tentunya makin gak sabar melihat kejutan yang akan diberikan oleh keluarga Lesti dan Rizky Pilar bersahabat. Ya, postingan tersebut lebih post kembali oleh akun Instagram Mutziyas yang menuliskan sebuah kalimat si abang goreng-goreng udah prepot jahit gaun ancar-ancar. Ya, bang, tentunya ya. Lancar lancar ya bang, semoga bang dan keluarga sehat dan cepat cepat ke Jakarta, amin. Doakan yang terbaik persahabat ya, mudah mudahan. Tentunya kita dikasih kejutan yang tentunya spesial dari keluarga Leslaw untuk kita semua para fans. Kita masih menunggu cedera selanjutnya, persahabat. Mudah mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Dilar. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ini dong informasi dan kabar terbaru di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.